Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pada tugas kali ini kita akan melakukan konfigurasi perangkat jaringan komputer. Skenario nya sebagai berikut. Dalam kegiatan uji kompetensi kita bertindak sebagai dedo administrator. Tugas kita sebagai neto administrator adalah merancang, bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan dua user profile dan dua user guru sis guru dan siswa selanjutnya web proxy firewall kemudian internetnya di share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP yang akan kita konfigurasi pertama konfigurasi routernya jaring internetnya dan uh, jaring lokal selanjutnya wireless dan yang terakhir yang akan kita aturasi adalah kita akan memblokir sebuah website yaitu hmm. amikrotik.id. Dari uh, soal ini uh, dapat kita gambarkan topologinya seperti ini. Uh, yang pertama uh, dari ISP akan kita sambungkan secara DHCP ke Ether1. Selanjutnya Ether2. Uh, akan kita beri IP 1.2.168.100.1.24 yang akan kita sambungkan dengan kabel ke komputer atau laptop kita selanjutnya pangkat uh, wireless atau wlan kita beri IP 1.2.168.200.1.24 dan yang nantinya uh, akan diakses bisa menggunakan kan wireless atau wifi bisa menggunakan android HP atau bisa juga menggunakan uh, laptopnya secara uh, wireless atau tanpa kabel. Oke, okay, langsung saja akan kita lakukan konfigurasi sesuai dengan uh, perintah soal ini. Dan langkah pertama, silahkan kita pasang uh, topologi. Topologinya uh, seperti ini setelah kita pasang maka langkah selanjutnya adalah kita akan uh, lakukan konfigurasi dengan cara uh, kita menggunakan aplikasi nama winbox maka pertama silahkan double klik aplikasi winbox nya selanjutnya silahkan di klik uh, my address nya pastikan bahwa Uh, my address yang sini sama dengan yang muncul yang di atas ini di connect to dan login secara defaultnya adalah admin passwordnya kosong itu, itu secara defaultnya kalau belum ada perubahan kalau sudah silahkan klik connect oke okay, sekarang kita sudah lakukan uh, login ke mikrotiknya menggunakan winbox untuk saat sekarang ini, ini sudah ada yang dikonfigurasi uh, supaya ini uh, konfigurasinya uh, mulai da dari awal maka ini perlu kita lakukan reset maka langkah pertama silahkan kita reset terlebih dahulu uh, routernya silahkan di klik no default configuration, selanjutnya reset klik okay, yes sekarang kita tunggu proses resetnya Dan perhatikan lampu pada routernya Sampai menyala Kalau lampunya sudah menjala Maka langkah selanjutnya Silahkan nanti klik di connect Sekarang proses kita tunggu Proses resetnya Oke langkah selanjutnya kalau lampu indikator yang sudah menyala pada mikrotiknya, silakan klik Reconnect. Oke, okay. kita sudah kembali lagi pada tampilan winbox Langkah pertama, kita akan melakukan uh, konfigurasi DNS-nya sesuai dengan permintaan soal. Langkah pertama yang akan kita figurasi adalah uh, DNS, NTV, dan Web proxy -nya. DNS nya sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP maka sini yang perlu kita lakukan hanya klik IP DNS eh, silahkan di klik allow remote request dan selanjutnya klik OK karena DNS ini secara otomatis nanti akan diberikan oleh eh, ISP selanjutnya yang akan kita konfigurasi adalah uh, NTP nya langkahnya uh, silahkan di klik system selanjutnya silahkan dipilih SNMP client selanjutnya checklist enable selanjutnya pada server DNS name Silahkan diklik selanjutnya diketikkan ID. .pool .ntv .org. Kalau sudah, silahkan diklik Oke, okay. selanjutnya kita akan melakukan uh, konfigurasi pada web proxy. -nya. di sini disuruh. Pada web proxy, kita akan memberi pada chest administratornya itu nama peserta, berarti nama kita @sekolah.sah.id. Silahkan masuk ke sini. Langkah caranya adalah silahkan masuk ke IP, selanjutnya klik web proxy. Selanjutnya di enable, silahkan di checklist. Terus pada Chess Administrator, silahkan dimasukkan nama masing-masing. Selanjutnya add @sekolah .sch.id. Terus selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah Chess on this sini. Oh, sudah silahkan diklik apply Oke. Okay. maka kita sudah uh, berhasil mengkonfigurasi wifi routernya yang soal yang pertama nanti kita sudah selesai pada soal yang ini kita masuk ke soal kedua soal kedua kita akan uh, memberikan IP, IP sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP gateway nya sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP, maka caranya pengerjaannya adalah: silahkan diklik IP, selanjutnya klik DHCP client, selanjutnya klik tambah karena ISP itu kita sambungkan ke Ether1. Maka secara otomatis, sini interface yang kita pilih adalah Ether1. Selanjutnya, silahkan diklik klik OK. Oke, pastikan bahwa... Dalam uh, konfigurasinya, ini uh, statusnya itu "born" dan IP-nya sudah didapatkan secara otomatis. Kalau sudah, silakan kita uh, lanjutkan pada proses selanjutnya. Uh, Pada proses selanjutnya kita akan memberikan uh, IP pada jaringan lokal. Maka yang jaringan internet sudah kita apa? Sudah kita uh, konfigurasi. Sekarang sebelum kita masuk ke jaringan lokal, silakan kita uji terlebih dulu apakah IP uh, sudah terkoneksi mikrotik kita ke internetnya. Silakan kita coba ping ping uh, IP Google. 8 8 dan akan entar. Oke. Okay. Berarti uh, router kita sudah tersambung ke uh, Mikro ke internet. Eh, uh, router kita sudah tersambung ke internet. Maka silahkan kita lanjutkan konfigurasi selanjutnya. Kita akan uh, konfigurasi jaringan lokalnya. Oke. IP-nya eh 24 yang akan kita konfigurasi pada ether2 kita balik ke Winbox nya Nanti kita masuk ke IP selanjutnya address ini kita besarkan selanjutnya klik tanda tambah ke interface nya silahkan dipilih ether2 Selanjutnya, IP-nya kita masukkan 192, 18, 1104, 192, 168, 1100, 1124, oke, okay. belum kita besarkan, 192, oh sorry. 192.168.100.1.24 ini kita klik Apply selanjutnya oke okay. maka kita sudah memberikan IP address nya sekarang silahkan kita uh, lakukan konfigurasi supaya uh, komputer klien mendapatkan IP DHCP pool nya atau komputer yang tersambung bisa mendapatkan IP secara DHCP Uh, caranya silahkan diklik IP selanjutnya DHCP server selanjutnya klik DHCP setup selanjutnya silahkan pada DHCP server interface-nya silahkan dipilih Ether2 karena Ether2 ini yang akan uh, tersambung ke, ke client uh, selanjutnya silahkan klik next ini kita biarkan silahkan klik next ini silahkan lanjut klik next dan di sini silahkan kita berubah sini karena di disini mintanya cuma yang tersambung itu cuma 20 klien maka di sini silahkan kita sesuaikan dua berarti di sini kira-kira sampai uh, 22 berarti 2 sampai 22 berarti nanti IP yang didapatkan itu adalah hostnya nanti 2 sampai 22 kalau sudah silahkan next ini silahkan di klik next next Oke okay. berarti eh uh, soal Oh uh, yang ini 6 dan 7 ini sudah selesai kita lakukan sekarang silahkan kita cek di IP nya apakah komputer kliennya sudah berhasil mendapatkan IP DHCP yang lokal kita silahkan kita cek Oke ini belum berhasil kalau belum hasil seperti ini silahkan diklik kanan lanjut disable selanjutnya silahkan ini otomatis dia akan restart baginya ini kita klik enable lagi ini kita tunggu Oke okay. silahkan kita cek lagi Oke okay, ini sudah berhasil mendapatkan IP DHCP nya secara otomatis sudah mendapatkan IP kalau kita lihat di sini untuk IP-nya kita biarkan secara otomatis atau DHCP oke okay, ini sudah berhasil uh, mendapatkan IP DHCP-nya dan rentang IP-nya pun sudah sesuai kita, kita konfigurasi tadi host-nya, host ID-nya host ID itu 2-22 ini dapatkan 22 oke okay. selanjutnya uh, kita lanjut ke sama selanjutnya selanjutnya adalah jaringan wireless Yang wireless kita akan berikan ip nya satu 201 uh, 24 oke okay. sekarang silakan masuk lagi ke win ini silakan di connect saja kita masuk ke ip selanjutnya klik address klik tanda tambah selanjutnya disini interfacenya kita pilih bilan 1 Oke okay. selanjutnya kita berikan IP untuk wirelessnya 192 168 200 1 24 Oke okay. silahkan di klik Apply oke, okay. nah, berarti kita sudah berhasil memberi IP-nya. ini uh, ada warna ip di sini merah karena uh, wirelessnya belum kita aktifkan karena statusnya masih disable. maka langkah selanjutnya uh, silahkan kita masuk ke wireless. selanjutnya pada wifi interface silahkan klik, selanjutnya klik tanda centang atau klik enable selanjutnya silakan di double click kita masuk ke tab wireless okay. karena ini akan kita jadikan sebagai uh, access point atau sebagai wireless yang nanti akan memancarkan uh, jaringan tanpa kabel maka di modenya akan kita pilih adalah ap break selanjutnya di sini SSID-nya disuruh eh, merubah namanya nama siswa.com, berarti nama masing-masing.com, oh bukan SSID-nya nama nama, nama peserta@proxykk, berarti nama peserta, maka di sini kita rubah nama misalnya Hendra@ at proxy UKK selanjutnya ini kita klik oke okay. nah ini kita close kalau kita perhatikan di sini otomatis warnanya sudah tidak merah lagi Kita langkah selanjutnya kita akan uh, Uh, membatasi klien uh, yang tersambung menggunakan wireless ini uh, sebanyak 20 klien yang akan tersambung secara DHCP Nah uh, caranya uh, kita masuk ke winbox silahkan masuk ke IP selanjutnya masuk ke hotspot hmm, oke okay selanjutnya silahkan dipilih hotspot setup pada hotspot interface-nya silahkan pilih wlan 1 selanjutnya silahkan diklik next selanjutnya klik next di sini dibatasi uh, di soal dibatasi uh, yang tersambung itu sebanyak 20 klien berarti di sini Uh, tinggal kita apa berarti dua sudah dipakai berarti kira 22 uh, dua-dua sini selanjutnya silahkan diklik next ini kita klik next silahkan ini diklik next dan Sname name silahkan diperhatikan di sini dan as name di disuruh masukkan nama nama siswa Uh, .com, nama masing-masing misalnya -masing. hendra.com ini contoh ya selanjutnya uh, klik next dan ini user usernya, uh, silahkan di klik next saja oke, okay, kita sudah berhasil menambahkan satu user Uh, langkah selanjutnya kita akan menambahkan uh, dua profil user dan dua user dan user guru serta user siswa dengan bandwidthnya 2 Mega dan 1 Mega Oke, okay, kita masuk ke ke sini kita akan melakukan konfigurasi pada profile user Oke selanjutnya silahkan dipilih user profile selanjutnya klik tanda Pak tambah atau add dan pada name ini, ini opsional saja sebenarnya silahkan dibuat misalnya user guru address fullnya kita arahkan ke ke Wilan hs pool nama sini hs satu. Selanjutnya, karena untuk uh, user profile guru ini kita batasi di soal di sini, di untuk guru itu uh, bandwidthnya 2 Mbps, dan siswa 1 Mbps. Dan kita kembali ke pinboxnya kita masukkan di sini dengan penulisannya RX per TX, jadi secara list 2M slash dua m itu ya kalau sudah silahkan diklik klik oke OK. atau apply dulu oke OK. selanjutnya kita tambahkan uh, untuk user profile siswa kita ada tambah lagi name nya kita rubah misalnya siswa terus address full nya expo1 dan rate limitnya nya karena satu mega berarti satu m1 m, /1 m. Jadi kita matasi cuma satu mbps Kalau sudah silahkan diklik play oke okay. oke okay, langkah selanjutnya kita akan mem uh, memberi uh, user pada masing-masing user profile ini Misalnya pada user kita klik user kita tambahkan user pada masing-masing user profile tersebut kita tanda tambah silahkan di dimasukkan nama username nya misalnya usernya guru passwordnya guru dan profilnya sini. silahkan kita pilih guru oke okay. hanya kita tambahkan lagi misalnya kita tambahkan satu lagi untuk User guru, misalnya guru satu, passwordnya guru satu juga. Ini tidak mesti sama ya, ini opsional saja. Guru satu, profilnya guru. Lanjutnya, oke. Okay. Nanti kita sudah menambahkan dua user untuk user profil guru. Nanti kita sudah menambahkan dua. Sekarang kita tambahkan untuk user siswa klik tanda tambah yang saya masuk misalnya uh, usernya siswa, passwordnya siswa, profilnya siswa, hanya like oke, okay. kita tambahkan lagi misalnya satu user lagi, misalnya siswa satu, passwordnya misalnya 12345 dua tiga, empat, lima. Contoh, ya, profilnya kita pilih siswa selanjutnya oke okay. ini berarti kita sudah selesai untuk uh, melakukan konfigurasi untuk membuat hotspot pada dua profil user dengan uh, user guru dan user siswa dengan, dengan pembatasan bandwidthnya untuk guru 2 Mbps siswanya 1 Mbps untuk langkah selanjutnya silakan diakses saja di di Androidnya atau di laptopnya yang punya perangkat Wi-Fi. Kebetulan saya konfigurasinya di di PC yang tidak ada perangkat uh, wirelessnya, maka tidak bisa saya cek. Saya coba cek di HP dengan cara kita aktifkan wireless kita. Oke, okay. kita cari nama SSID-nya. Uh, yang telah kita buat sebelumnya, kalau saya sebelumnya buat namanya Hendra at proxy ukk Kayak. silahkan pilih dan silahkan di login dengan password yang barusan dibuat uh, misalnya kita, saya login menggunakan password guru dengan username guru, uh, passwordnya guru oke okay, ini berhasil uh, untuk uji cobanya, uji hp sudah berhasil Laka langkah selanjutnya yang ini berarti yang jaringan wireless ini sudah selesai kita konfigurasi Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat firewall yang memblokir uh, website dari uh, mikrotik.co.id Oke okay. uh, caranya silahkan masuk kembali ke binboxnya langkah pertama silahkan uh, masuk ke menu IP selanjutnya pilih firewall untuk memblokir situs ini banyak cara sebenarnya bisa menggunakan web proxy bisa juga menggunakan uh, layar tujuh dan cara-cara uh, lainnya baik sekali sekarang untuk tutorial kali ini saya akan coba menggunakan uh, Layar 7 protokol Jadi kita memblokirnya dengan menggunakan layar 7 Caranya silahkan Masuk ke menu layar 7 Protokol Selanjutnya klik tanda Tambah ke Sebelum Kita konfigurasi lebih lanjut Langkah lebih baiknya kita coba Tes dulu situs yang akan kita Blok Sini situsnya namanya mikrotik .id. Silakan Silahkan kita buka dulu di ini situsnya. Oke silahkan coba kita buka ini, terbuka secara normal ya. Sekarang situs ini akan kita blokir, artinya situs ini tidak bisa dibuka. Oke caranya, ini kita misalnya kita beri nama pada name ini, ini opsional saja. Misalnya saya buat namanya block. Di sini pas di bawahnya klik di bawahnya disini pas di XRP nya ketikan perintah eh, seperti berikut kita ketikan perintah simbol pangkat titik terus tanda plus atau tanda tambah buka kurung kita copy kan eh, situs yang akan kita blokir atau bisa jadi langsung diketik karena yang blokir tadi adalah situsnya ini mikrotik untuk salin masuk so, ke sini lagi ini tidak harus di copy ya diketik juga boleh ini yang http apa ini kita hilangkan saja oke okay. ini juga kita hilangkan terus tutup kurung Titik, nah selanjutnya tanda bintang terus uh, s dolar. Uh, kalau kurang jelas, ini saya coba uh, apa? Berbesar, semakin ditampilkan di pet ini. Ini akan kita ketikkan di sini, dan tanda pangkat titik plus buka kurung mikrotik.co.id tutup kurung titik bintang dan s dolar ini yang akan kita ketikkan di sini kalau sudah silahkan diklik apply oke okay. selanjutnya kita masuk ke filter bos kalau sudah silahkan klik tanda tambah atau add ya pada general pastikan pada chainnya ini adalah forward dan selanjutnya pilih advance Silakan pilih pada layer 7 protokol yang dipilih adalah yang kita buat tadi block namanya selanjutnya actionnya actionnya pilih drop artinya uh, situs mikrotik itu akan kita uh, blokir kalau oh, sudah klik apply ok sekarang coba kita kembali lagi ke situs tadi ini bisa kita close dulu kita buka lagi situsnya mikrotik.co.id oke okay. kita buka ini, uh, situsnya tidak bisa dibuka dibuka lagi karena sudah kita blokir kalau kita misalnya buka situs lain misalnya uh, situs misalnya uh, apa ya uh, detik.com nah, situs lain akan akan mudah kita buka karena situs ini tidak kita blokir sedangkan situs mikrotik.code.id karena kita sudah blokir maka ini tidak bisa terbuka ya yeah. Jadi untuk blokirnya kita sudah berhasil. Bagaimana caranya supaya situs ini tidak terblokir lagi? Kalau caranya ya, kalau mau menonaktifkannya lagi, ini tinggal di di, di, di apa di -kan atau dihapus. Maka untuk blokirnya tidak akan berfungsi lagi. Maka untuk soal ini blokir situs sudah berhasil kita lakukan maka untuk uh, soal ini sudah selesai kita kerjakan angka selanjutnya silahkan diuji uh, mulai dari pertama ketiga ini sudah kita lakukan sudah selesai yang kedua pemasangan kabel berarti kabel sudah selesai kita lakukan konfigurasi jaringannya oke okay. uh, konfigurasi jaringan lokalnya sudah uh, wireless Jaringan lokal nya juga sudah, kita mengatur DHCP servernya sudah, kita atur konfigurasi router firewall pada router nya juga sudah. Oh, Yang selanjutnya melakukan instalasi konfigurasi hotspot dan user profilnya juga sudah, oh, selanjutnya melakukan konfigurasi server router, web proxy-nya ini juga sudah. Lanjutnya kita lakukan pengujian pada PC si client yang terhubung tuh kabel cara kabel oke okay, kita ini IP DHCP kliennya bagaimana cara ceknya ya tinggal masuk ke sini selanjutnya eh, silakan di klik ini pastikan bahwa IP nya kosong ini IP nya pastikan ini dinamik ini kosong sekarang coba kita cek caranya klik kanan status detail berarti ini sudah berhasil mendapatkan IP DHCP selanjutnya uh, di sini koneksi internetnya kita uh, apa juga kita tes koneksi internetnya bisa dengan cara CMD um, atau langsung buka uh, browsernya juga bisa misalnya ping 8.8.8 uh, kita ping di reply oke okay? Atau bisa juga langsung uh, kita buka browsernya. Kita tadi ini misalnya, kita seserah saja. Misalnya, data ini berarti sudah berhasil kita lakukan. Langkah selanjutnya yang akan kita uji uh, di sini adalah pengujian dengan smartphone atau laptop. Ini tinggal kita cek apanya, cek. Uh, Uh, koneksinya, kita buka login dengan HP-nya kalau oh, sudah berarti hari ini sudah selesai kita kerjakan mungkin ini yang dapat saya sampaikan terlebih yang kurang, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh